oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang lagi di channel saya hari ini saya mau review on yang baru keluar baru saja dirilis beberapa hari yang lalu ya bisa anda di depan layar anda <tuh> addons 23 ini buatannya anu buatannya balayasa yogyakarta thomas albertus ronaldo Oke. Okay berapa keren kernel dan service TMPIR kita kita yuk kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita hidung Not... betul. Loading. Masih loading nih. <Sessizos> ya belum nongol, edan. <Sessizos> nah kita cek ada apa saja fiturnya Oke, seperti ini tampilan ini ini rangkaian buat nanti ditariknya daripada seruntulan <gusuk> Rangkaiannya MNA Kita cek Muncul lokomotif kontrol Balai Yasa, Yogyakarta sendiri ada lampu kabin. nih lampu efek di objek kabinnya doang ya objek pintu sama anu pintu komponen listrik itu enggak ikut nggak ikutnya lah ini lampu dinding kabin saja itu untuk lampu kabin lalu eh sorry nah ada masinis masinisnya ngantuk nih malah kerdak nunduk udah lah terus adih depan ada semboyan kuning sembilan dua kuning sebelah kanan kiri hijau kanan hijau tengah hijau kiri merah kanan, merah tengah, oke, okay. di bagian depan, untuk bagian belakang, nggak perlu saya kasih lihat sih karena kurang lebih sama aja, ya mungkin segitu ya scriptnya, orang namanya juga art on freeware dan nomen belakang mungkin itu aja fitur-fitur di driver mode driver mode maksudnya kita cek interiornya Oke seperti ini ya namanya pasti kurang lebih sih mungkin seperti add-on buatan masalah berkas yang lainnya lalu kita cek ini kelasnya ya gerak katanya nah gerak ya cuman ini le dilepas ntar glundung lokomotif ini ketutupan kursi jadi ya ini tempetnya aduh ya sepertinya nggak mau nongol ya ini kita cerifinya uh, nah, ah aku boah Oh enggak juga ya entar Aduh aduh aduh salah Kau jalan ya? Oh, oh, oh, oh, oh, kalem kalem kalem kalem. emang enggak ngeganju sih ini agak enggak ngeganju ya wow, wow, wow, wow. oh, oh, oh. udah, udah, udah, udah oke okay. mungkin sampai sini aja ya reviewnya kasih udah nonton sampai selesai jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Dawab 7